moga dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kami dari salah satu kelompok konsumen yang diampu oleh Pak Fikri akan mengadakan wawancara untuk. Wonc ...konsumen yang sedang berbelanja di offline store Perkenalkan, nama saya Indri Pamiranda Randa ...dan kami memiliki beberapa anggota lainnya Yang pertama... Yang kedua... Yang ketiga... Oke, okay, let's do it! Halo Kak, perkenalkan nama saya Wodenya Sumarani Nah, di sini kami ingin mewawancari kakak Apakah kakak -kak? berkenan nggak? Iya, berkenan okay. Uh, baik, nah kakak kan barusan belanja nih dari Miss yang yeah. oke okay. uh, Boleh tanya nih kak, barang apa sih yang kakak barusan beli? Hari ini saya membeli handbody dari Nivea, terus sunscreen dari Skin Aqua, dan yeah. tempat sama... dari Com Oke, okay. nah dari produk-produk yang kakak udah bilang ini kapan aja nih kak kakak gunakan? Uh, tiap hari di pagi dan yeah. nah. malam. Oke, okay. boleh tahu kak kenapa kakak memilih uh, atau alasan kakak membeli produknya kakak tuh ini? Uh, yang pertama karena cocok di tipe kulit saya, terus uh, harganya juga terjangkau sih, yang bisa dibeli. Oke, okay. nah uh, kakak kenal produk ini dari mana sih sehingga kakak tuh timbul minat untuk membeli? Uh, Banyak sih promosi-promosi kayak perkenalan skincare dari TikTok, dari Instagram juga kalau ini bagus sulit ya. yang saya punya ya. oh, ya. oke okay, baik uh, apakah kakak mempunyai pertimbangan membeli produk ini kak? Hmm, pertimbangannya kalau misalnya di saat uh, gak terlalu penting ya bisa ganti ke mau membeli yang lebih penting oke okay. uh, dari produk-produk ini yang sudah kakak beli ini apakah itu uh, sesuai dengan kebutuhan kakak? ya sangat sesuai karena uh, albumnya sendiri untuk memperbaiki tekstur yang wajah saya miliki yang meningkatkan tambahan juga perawatan juga seperti yang lainnya juga. Oke, okay, baik. Uh, kakak sering kalau Kakak belanja di Miss Glitter, Kak? Ya, lumayan sering kalau misalnya udah habis, guys. Oke. Okay. Uh, menurut Kakak nih, Kak, dari produk yang Kakak beli itu apa saja sih kelebihan-kelebihannya? Ya yeah, bisa membuat uh, menumbuhkan glowing, uh, menggunakan juga dan lain sebagainya oke puas gak wakaf memakai produk ini untuk sampai saat ini sangat buas oke baik terima kasih kak ya, pada konsumen di mana terdapat beberapa faktor yang pertama, konsumen e, merasa ini merupakan sebuah untungannya. Lalu ia mendapatkan informasi melalui sosial media tadi, media TikTok, media dan sebagainya. Lalu ia memilih, memilih produk yang telah ia lihat di iklan tadi dan mengambil keputusan untuk membeli. Setelah mengambil keputusan untuk membeli, konsumen tadi mengevaluasi.